lagi ya bus simulator Indonesia. Harusnya kemarin ya. Tapi kemarin itu jadwal libur saya. Jab, jadwalnya hibernasi ya dan ke bengkel. Motor saya bengkel terus. Kayak langsung saja kita ke ya, Bus Simulator Indonesia. Nah. Langsung, Biasanya ini udah part ke-13 ya. tur mode. Soal judul, tadi tulis to Istana Pak Guru Yung, Pak Garu Yung dari bukit tinggi. Oke, okay, go. Hah, <laughs> kali ini saya menutupi botak saya dengan topi ya. <laughs> Bukan botak, tuh cepat ya Karena udah nggak botak lagi Dulu kalau saya masih botak banget ya Bagus itu nalasnya Kundul, <laughs> botak Oke okay. Nyalin lampunya Itu biasa Kita jemput kerumpan. Bismillahirrahmanirrahim Oke okay. Ini kita Pilih di Jawa, sekitar Jawa Barat ya Mareng aja tuh Bandung sama Banten ya Jawa Baratnya tuh teman Bandung, teman-teman kan di Mataulia di streamingnya ya Masih banyak tempat wisata lain yang belum saya ajak aja sini saya akan nge-live di semua tempat wisata yang belum saya... Bi, apa? Bis... Nah, kalau sudah pernah tujuannya saya nggak bikin nggak bakal buat ya Terus yang jauh-jauh juga rutinnya nggak bakal saya buat. Itu bisa berjam-jam guys. Walaupun saya bisa melap berjam-jam tapi kan... Rep apa-apa, saya tuh nggak pengantuk gitu. kan orang ya. Oke <tasi> Masalah kuota sih nggak ada masalah, nge-rable-ble. No, live. <tasi> terwarna sekali kenyataannya di daerah Sumatera, wow, bukit tinggi ini sangat colorful sekali. Ini kok banyak kendaraan ya. Kayak gini kendaraan ban Sorry guys ya untuk mempersingkat waktu saya pasti akan nabrak kendaraan lain dan rawas lampu merah tapi di dunia nyata jangan ditiru kayak gini guys ya manggar apa lintas <laughs> ke okay, belok kiri depan saya ini gampang sekali pilok itu saya apa kalian juga mungkin, gampang terserang flu, gitu. cuacanya lagi nggak bagus, guys, ya. Lagi hujan, tuh. Ada penyakit, ada penyamuk, bau-bau ini, nyamuk, mau berdarah, ya. Ini beneran, di daerah Anda, sih, tidak, ya. Kalau ada, dan ada yang terserang, ada mau berdarah. Tentang, tinggal minumin aja, angkat, ya. Om, belok, om. Oh, kita belok sini masuk ke ya. A negeri satu bukit tinggi, kalang perusahaan sebetarusnya Hehehe Aduh Yaudah serta brakurem Hehehe Sekolah namanya sudah study tour ya Kalang itu berangkat dari singgah bismillahirrahmanirrahim Ayo anak-anak semua pasang sabit penama anda karena supir ini gila tabrak-tabrakin kendaraan lain ya. aduh, terus ada sebut pengamannya gak sih? terus kan gak ada ya ini apa nih? sepenuh banget suaranya guys ini masuk gak ke rekaman Pang sampah itu, guys, pang sampah di wilayah saya belum pakai musik. <tis bekerja> Ceng banget, gila! <tis bekerja> lalalala lalalala lalalala lalalala. Lala lala. mau masuk ke kecilnya apa kalau kecil sih saya wajah saya jadi gelap guys apa nih Abu oh, buset dah oh, mama, oke sini Pak guru, pak gurunya agak-agak boleh ya pewakan ini si neng nih oke okay. Okay. apa nih pengumum pengumuman ya oh saya kira kerang sampah guys gitu kerang sampah yang mempengaruhi musik Lihat pengumuman guys ya pengumuman apaan itu tadi cepet banget guys, ada penampakan guys. Enggak, tapi bukan di depan, apa, di belakang saya, di depan saya. Oke oh, guys, guys. Serius-serius, ya. Wah, Serius-serius oh, serius ini, gila. Cukup banget guys Tarinya cukup banget, nggak mungkin ini kalau binatang orang Tidak Gelap Hitam guys, hitam Terus Sayangnya ini kamarannya gak wajah saya nih Kiris oh, kiri, musik enggak paruan lagi Ya tadi wajah saya tumpah-tumpah gelap tuh gila, wah kacau, lucu banget, saya udah saya punya kecil, oke, nah itu kadang-kadang guys ya, kantor tuh kadang-kadang siang guys. mana tahu jam berapa aja ini, pagi mau oh, siang, pasti ada aja. nggak gitu. nah, siangan gitu kan? ini nggak hampir siang. hehehe. tahu di istana bahasa apa Garuyung nih guys? akan begitu gitu. peta ah ujian. peta ini tidak bisa diakses kalau tidak mode online guys kalau tidak mode online tidak bisa diakses banyak wilayah yang tidak bisa di ini ya, tidak bisa diakses kalau bukan mode online kapator Roses Beko ya buat baca dan jangan selalu ngonten sama karena wifi-nya tidak terhubung Indihome sering Indihome nah, kapator itu, selaluan, Kalian yang pengguna Indihome sama kah? sama ya sama betul. Aduh, jalan guys wow wow banget guys kayak gitu dah pernah ke semangat jawa aja oke sampai, exit driver saya belum pernah ke sini nih, kalian kepo ya? Wah, jangan berbarang masuk yuk. Oh. Emang tempat ini ada ini terlepas? Ada apa nih? Sate kambing lah. Aduh, sate kambing di depan. <laughs> di depan, di depan, di depan ya itu pasti ada lah ya. Tempat apa? Warung-warung makan di depan tempat wisata. Aduh. Istana Basa Pagaruyung. Cerah. Habis hujan terbitlah cerah. Luas sekali ya kita langsung in tangga aja lah. aja. Ini apa nih? Tinggi banget ya. Rumah ini. Wah, wow. eh. es. Istana. Tano, mas, penting ba, ba. banget sih si Budi ini, karakter Budi ini, saya panggilnya di sini Mang Adit deh, karakter Mang Adit ini tinggi banget nih. Aduh, ini oh, gila, Set. Indahnya besarnya istana, pohon nyangkut. Aduh. aduh. Oke. Okay. Masa gak bisa loncatin ini doang? Ini, aduh. Apa ini bisa... Bisa jatuh tapi gak bisa kembali lagi? Wah, kacau. Kacau, ini kacau. Ter terjebak di antara taman ini. Ini gak bisa loncatin lihat. Ah, kacau. Oke. Okay. terjadi insiden tadi di taman terjatuh kan bisa loncat tim trokar ampun <laughs> abul wow wow wow tak di kayak ada apa tuh sana tapi bisa kesana ya abondon lihat wow Gitu, wajah saya cerah lagi tuh, tadi gelap guys kenapa ya? apa dengan pencahayaan di rumah saya nih Kayak masuk, udah ada penampakan lagi ruang siangan joget nggak? joget dulu ya <gifat> langsung aja yuk. dimulai dari rute-rute pendek dulu guys, yang cuma satu jalur, satu rute kota bukit tinggi ke tanah datar ini istano basar pagaruyung ini pagaruyung ini pagaruyung ini berada di apa oh, tanah datar utara barat ya semutabarat sabara Dua pak. dua puluh oke, oke, tidak tulis. Apa? Karena tidak parek, teman-teman kamu bahasa Tangeru agak-agak ngelek disini ngelek disini kita memutarik istananya lah kita lopakannya oke okay. kos, hei, eh, apa sih ini? nggak jelas sih, eh, oh, ribut, kita mau, liat, mau bangun -bangun. lihat ini, Stabil kelihatan nggak sih, sih? kekalangan pohon-pohon. Ini lebih gak lagi nih, sayangnya. Okay. Kita lihat lantai duanya, pindah posisi Pindah posisi, jangan si main dua belah ya Nah, kirinya si Mas. Uh. Mas, neng sama. Wah, oh, salah so, sih. So. Eh, oh. nggak, boleh masuk kayak gitu nggak, Okay. ya awali pagi dengan adanya penampakan dan suara pengumuman, ya saya kira suara sampah yang sama karena ada musiknya saya di sini tetangga sebelah jadi kadang ditelepon itu karena kayak guys diharap saya kita juga ingin dihiburan selesai sekarang <gifat> harus ini ya saya pasang kedap suara ya ya ya belum jadi ini sih belum belum mirip kayak para arts tuh main pasangin mic bibirhadap suara. Suara dari luar tuh enggak masuk ke dalam ya. Lu. Mau dibayar dulu, banyak lu. Oke. Oh, oke. Pak! Oh, Terjadi insiden aduh Bagong di sini Antara mobil biru dan uh, nalipkan ngebut kan. Itu akibat. Aduh Bagong. Bayar kan jadinya bayar. Ih. Enggak tahu mesti dibayar ke mana. Eh di di back Ini di Jadinya lewatnya kan ngalangin kan siapa siapa siapa ini nih kopi youtube ini ini itu benar biasa saya masih mau ke Piece guys One Piece animus sama manga itu jauh banget ya ketinggalan ya gara-gara libur sebulan waktu itu tuh karena di kan ya, dibajak -hack, di -hack, di oh iya di animation dibajak guys wah gila lak-lakuan iseng itu orang hacker itu, wah, gila gila Oke oh, iya guys setiap baru 1 sore tuh ya nah, Hero Academy ada tuh lanjutannya season 6 ya Penggemar Hero Akademia juga nggak sama dong. Hero Akademia, kuartis, Boruto. <gak> apa ya, Boruto walaupun ngelenceng, ceritanya malah ke si Kawaki, si Himawari malah ya, Kadiknya, gitu. Nggak apa-apa orang saya penggemar Kenapa? Nggak usah diprotes. Hidup tuh ya, harus berlanjut, gitu. Nggak stuck di situ aja gitu. Aduh... Kalau One Piece sih saya sudah prediksi ya, nggak ada tuna melanjutannya kayaknya ya, enggak ada, kalau ada juga One Piece 2 kayaknya penggambarnya pada kabur tuh, ya enggak sih, misalnya si Rupinya tuh punya anak gitu, sama siapa, Hancock, buah Hancock, wah itu bisa sampai 30 tahun lagi depan, oh kita nyampe guys, sudah pada tua kan kita nih, hmm kayak gini tuh nih suara terenggak kayak gini juga wajah nggak ada perawatan gini juga dah tunga sebenarnya guys ya apa nih kebanggakan diri sorry guys sedikit ini sit dan komedinya oke oh, ya, gini. kita ke kanan depan guys eh ya Kasih. Ya, sih kasih bensin ah bukan gitu gitu, bensin itu bensinnya isu lah, wow, biasa Latah nih latah lidah nih, aduh Ini motor sih, guys ya Gak punya bus, gitu Soalnya banyak density Kalau mempunyai mobil juga, latah pasti Gak density sih. Hmm. Ya Cuali mobil mobilnya mobil panter Kan solar Gak density Tolong kan Mobilnya kan dari kan Solar Ini solar disuruh mobil mobil disuruh salah hata deh ampun ampun ampun Apa ya, gak apa-apa ya nggak hujan nggak apa lampu nyalain aja karena Indonesia kan yang nggak nyalain lampu guys itu bukan di Indonesia aja luar negeri juga buat teratur kawan pabrik tuh setelah pabrik lampunya tuh garis melari tuh ya kemarin sih nyalain pas pasang ya manual 12 guys lewat guys mundur tuh ya kalau chatting cuma di air aja lebih baik kita mundur gak usah chatting orang itu lagi Dan juga banyak orang lain kan untuk di chatting mah kayak saya nggak chatting ya terus saya lebih beli nggak chatting gimana oh, nih? oh situlah. Oke. Job. Sampai alhamdulillah ya. Huh. Oke, skip. Nah, di sini ada 31.000, nah, nonton iklan jadi ribu guys. Lumayan gak? tuh? Lumayan dong. Itu nggak bukan saya tonton sekarang, saya udahin dulu nih videonya ya. Terima kasih telah menonton. Salam AKF. Adit Kaharudin Fajrin, Sagitarius Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton.